Subscribe You guys welcome to the barber. Eh, trot tentu saja. anjay enjoy guys guys minggu hari hari. Hari kita akan ber akan hari hari ini kita akan barbar -bar lagi ya guys ya. Tentu saja di mana lagi kalau kita mencari yang maxrot maxrot anjay semoga teman-teman semua berhasil juga mendapatkan maxso tentunya guys ya oke nggak perlu basa-basi coy kau banyak ngomong kok tempelin pelakonan nanti mari kita gas sama Yes.